Baiklah persahabat, selalu dimanapun kalian radio untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada kabar spesial yang kita dapatkan dari Ibu Gubernur Lampung Persahabat ya, ini langsung dari Ibu Riana Ibu Gubernur Lampung dan sekaligus ibu angkatnya, Bunda Lesti, ini mengunggah sebuah postingan video saat Bunda Lesti hadir di gedung di dalam acara resepsi pernikahan anak Bapak Gubernur Lampung dan Ibu Riana. Masya Allah, banget ya, Bunda Lesti memakai kebaya nuansa adat Lampung. Kita makin bangga dan semakin kagum dengan Lesti. Masya Allah, penyambutannya luar biasa. Dan alhamdulillah persahabat ya Leslar memang selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Kita lihat juga persahabat di kalimat komentar di sini banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan dari akun Instagram hidung mancung Abang El Leslar mengatakan, masya Allah Leslar kesayangan katanya itu. Ada juga tanggapan komentar berikutnya diberikan dari akun Siti Nurhayati 9454. Mengatakan Masya Allah, Lesti cantik banget untuk keluarga Bapak Gubernur. Semoga saya selalu dan berkah terus. Amin. Masya Allah, bangga banget ya dengan idola yang tentunya banyak orang-orang baik yang selalu tulus mendoakan dan mensupport keluarga Leslar. Berikutnya kita lihat juga di unggahan Bang Boril setengah jam yang lalu memposting foto tim Leslar Entertainment bersama Bunda Lesti. Wow ini keren banget persahabat ya inilah tim anti bandit Leslar Ada Bang Buril yang selalu setia dan selalu bisa menjaga idola kesayangan Mudah-mudahan tim LE semakin kompak semakin solid dan mudah-mudahan sukses terus amin Dan selanjutnya kita lihat juga persahabat ya setelah acara kondangan Bunda Lesti, Papa Bilar dan tim Langsung jalan-jalan ke Pulau Tegal Mas Lampung bersahabat ya bunda ya, Masya Allah imut banget ya Apalagi BBL yang selalu Bikin salvo dan selalu Menjadi pusat perhatian Banyak orang Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan Oleh akun sepedoting Anuska Leslar Sepertinya Si mas-mas yang diselit satu iri Dengan kegemoyan dan kebuletan Si BBL Masya Allah banget ya dan kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan Dari akun Instagram Redmi7900 disitu mengatakan Kondangan sambil liburan ke pantai naik ATV, Aduh masya Allah banget ya Dan kita langsung aja persahabat yang lihat cidukan vitamin Papa Bilar lagi naik ATV di Tegal Mas Masya Allah banget ya Kita bangga Vitamin selalu kita dapatkan dari inilah kesaingan kita Aduh, momen ini mengingatkan kita ketika Leslar liburan ke Turki, bersahabat ya Dan kita lihat juga momen ini diunggah kembali oleh akun Leslar Al-Fatih underscore FC Kalimat caption pun dituliskan Lanjut motoran sambil menikmati pantai Wow, liburan ke pantai ini bersahabat ya Masya Allah, full vitamin bahagia Membuat kita happy hari ini Dan kita lihat juga bersahabat ya Spesial untuk warga Konohani Habis motoran Langsung lanjut mobilan nih Aduh salpok banget dengan Leslar Yang tentunya selalu romantis Selalu cute bersahabat ya. Dan kita lihat juga ternyata selain Leslar yang naik mobilan Abang El pun naik mobilan loh Aduh masya Allah banget ya Bersama Uwa Boril Bahagia banget ya Happy terus untuk keluarga Leslar kita selaku fans yang baik, selalu musufo dengan tulus, dan selalu mendoakan yang terbaik. Kita juga masih menunggu cidukan-cidukan vitamin terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi menarik dan terbaru dari Leslar tentunya. Ini adalah informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.